Sebab kamu pun dah ada pengalaman Batuk ya? je nak Nak tanya <laughs> lah pesan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Dekat langsung aja ya kita langsung aja melihat yang part kedua aja ya kompilasi lawak warung sepatu part yang kedua jadi sebelumnya kalau ingin melihat original videonya ya enggak terganggu dengan uh, tertawa saya kan ada juga teman-teman yang nggak suka kalau saya tertawa tengok video gitu ya katanya mengganggu gitu ya. Jadi kalau ingin melihat original videonya korang bisa tengok di channel Deddy Oscar gitu ya jadi Oscar Vlog gitu. Nanti saya cantumkan kok nama apa namanya nih nama channelnya di bawah gitu ya. Jadi kurang bisa ke situ dan tengok-tengoklah kompilasi-kompilasi dari sepatu reunion cuy dan warung sepatu. Oke, langsung aja kita ke part yang kedua, cuy. Dan 32. Oh my guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini kita akan warung sepatu episode 1. Dedi Oscar. Let's go kita cipta rasa. Ah, kita kita ambil pengalaman orang-orang ni sekeliling ni kan. Jadi kita kena bagi kena tahu <laughs> dilanjut dilanjut ke dong kedai aku ni. Ayah tak apa Ay, lah, Minta aku duduk kedai <laughs> dalam nama lah. Kak, Kita kena tak maafkan. Tak apa, tak apa. Kita maafkanlah dorah Min. Orang tertua ni memang Tentua. macam tu kan. Hari eh tunggu masa, masa je. Ni. Masa ya. Orang kampus ni memang gana-gana. Ya. Ini pun tiga berapa. Yang lain semua so, macam dah mati. Oh. <laughs> Tapi Jasmine saya nak tanya kamu lantang lantang lah Yasmin. Okay. Uh -huh. Minta maan nak tanya. Hero kegemaran kamu lah zaman-zaman dulu. Siapa agaknya yang kamu memang suka sangat? Hero? Hero zaman dulu ya. Saya suka Faizah Hussein. Vai mih. Oh, Rasha! Faisal. Kenapa macam Lizardola malu-malu? Macam Lizardola. Okey, nak cerita... Uh, hero hero kegemaran. Okey, nah. saya nak buat pengumuman zaman Min mungkin sama. Saya tak tahulah, Min. Akad ni tak tahu lah Zaman saya berlakon di ketika itu, saya rasa seperti samalah macam... Uh, uh, Pelakon orang lelaki, orang lelaki kumpulan kali saja, ya? Sepah, sepah, sepah, tak tahu lah. Zaman saya, hero saya, kalau zaman sekarang, artis baru dapat Fatah Amin, dapat Zoharifin, oh. dapat hmm. Syafiqah, oh. dapat Syukri Daya. Saya, hero saya siapa? Badul, uh, Mr. Oz, Arjapaq, semua komedian. Oh. Jadi, saya tak oh. nak pika memang... Mr Oz saya, ya saya tahu Mr Oz gitu ya. Tadi ba Badul, siapa tapi Badul? Mr memang... ya. Oz saya tahu. Ah, Zaman saya tak dapat merasa hero handsome, handsome. Walaupun oh, Badul handsome, yang lawak, tapi kaya. saya tak merasa yang, yang handsome, handsome macam hero sekarang ni ya. Faham ni macam nyomir cik kata handsome. Tak masuk saya nak cakap ni. <laughs> <laughs> okay, masuk saya nak cakap. <laughs> Maksud saya... saya nak cakap ni ketika itu, Badul antara hero yang paling hebat. Ui. Cuba namakan di Malaysia mana ada filem yang bertitalkan nama dia. Tak ada, tak, badul, tak ada. Lah. Oh, badul, siapa lima Badul. No, ya. Yeah. So, saya respect Abang Badul dan saya terima kasih kerana dia banyak memimbing saya hingga ke hari ini. Badul, Badul. Tunggu, Gua jadi... Nyerah saya ingin tahu gitu, Badul. Saya baru dengar itu nama Badul pelawak cuy ya. Tunggu cuy ya. Karena korang suruh saya... Cari taruh di google Jadi saya cari gitu ya Badul Ini cuy Tapi dari gambarnya Oh memang banyak filmnya cuy ya Badul Ah bukannya ini cuy ya Badul ini Badol ya Badol ini Anak dari Pelawak legendaris juga gitu Tompel gitu ya Nah, kalau ini saya nggak tahu. Kalau kita cari lagi, susah gitu ya. Panjang durasinya, cuy. Korang bisa komentar ya, Badul, Badul. Kayaknya pernah ada teman-teman yang request film itu, Badul. Abang Badul. Abang Badul. Pelawak ya. iyalah sebenarnya paling muda saya lah dekat sini. Kan dalam kampung ni, walaupun muka tu. Tapi kesian lah lah. Saya, lagi boleh ke kalau kita nak membawang, nak tanya soal soalan gosip? Boleh, boleh. Kita minum dulu, minum, minum. membawa membawang, menggosip. Saya dah berapa banyak, Oke. Danke. Ja. Roti jala kau ni. Ah, terima kasih. Oh, roti jala. Ah. Eh, bagaimana eh, rasanya roti jala? Eh, kita eh makan. silap bantul. Jepat bantul. Kami sebenarnya memang ada atas ni nak makan. Tak, ah. Ah. Tapi tak sebentar sama. kerja-kerja lain pula. Eh, boleh. Sambil makan lah. Kita borak-borak. Borak-borak. Eh, sebelum tu nak kanya syuting cerita apa tu? Oh, kita tengah syuting cerita tu. Oh, kita tengah syuting selalu disingkirkan. Oh, iya ke? Kalau macam tu boleh ke kita? Saya nak sambung soalan tu tadi tu. Apa Cerita apa? Macam Kak Jasmine Hamid kita, Kaliza kita Uh, dah lama sendiri, dah lama apa? sendiri. Masukal ya. sendiri. Ibu tunggal. Ah iya. Yeah. <laughs> <laughs> Agar ah, kan, jadi. Oh, dua-duanya ibu tunggal ya. Saya nak eh? jaga orang tua takut tak larat. <laughs> jaga, jaga orang tua. Yeah. Saya tak kuat nak salingkan Pampers. Eh, saya tak nak Pampers. Eh. Saya nak jaga macam mana? Jaga jangan main. Jangan <laughs> main. Jangan ah, main. Tak ada gurau orang mengumpat ke cakap <laughs> benda, benda tak elok. Yalah duduk seorang-seorang. Ah ya ya ya betul betul. Kenapa mesti tak tahu. Tak apa. Tak apa nak orang cakap tentang saya. Sebab kehidupan kita ni siap tiada siapa pun perempuan di dalam dunia ini berkahwin nak apa nak bercerai. Jadi saya tidak itu, saya tidak pernah petikkan apa orang kata as long as kita tahu apa yang kita buat and kita tahu apa mana kita berada. Ini yang kita nak tahu macam mana. Ah ini wanita karir. Tetapi kalau ada ada di sini yang macam ...kesian nak bantu saya, kita boleh bincang. <laughs> itu Kak Lizardo lah kalau... Ya, ah, ...nak tahu ya, juga ini. macam mana eh. menghadapi situasi yang... Macam ...sebab semua orang tak pernah tahu pun... Hmm. Uh, ...pasal sejarah hidup saya. Yes. Jadi saya memang suka saya sendiri je lah. Kereta, Serious, log, serius? Serius lah. Dah diam dan diam. Eh, dah lama macam ni tak, tak ni ke, tak, tak bosan tak ke... ...cari lah lelaki, ah, tak ada macam itu. Dia ingat lelaki boleh, eh, jom kawin aku boleh macam tu? <laughs> oh, oh <yeah. laughs> iya, yeah, iya, yeah, betul. iya, saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Kalaulah hidup bi mudah, kalaulah hidup indah, sebenarnya segala-galanya dah diaturkan oleh yang... Yeah, Jadi saya ni Kalau ikutkan Kalau dah dikat Tak ada kan kita hidup bersendiri Bersendiri kan. Adakah hidup ke susah Nak membesarkan anak-anak seorang -anak huh. Okey huh. Alah Kalau okay. dapat laki yang tak kerja pun kena besarkan anak seorang Betul laki yang betul. Kerja. Kalau, kita suami, dah, kalau kita ada suami Diam Kalau <laughs> kita ada suami Yang tak membantu pun juga So saya rasa tidak ada isu pun Rezeki Allah yang beri So Allah bagi kita kekuatan Untuk kita bekerja Untuk membesarkan anak-anak Sampai hari ni Sampai hari ni paling tak suka sekali Cakap, tolonglah saya, saya ibu tunggal Kenapa kau tak boleh uh, kerja kau cacat iya. ke uh, uh. Tolonglah no, dia ni, no. ibu tunggal Selamatkan dia, <laughs> selamatkan pada mana ah, Dia tak, pada buaya apa. Ya, tak, tak, oh. Tapi Min, akak kan sebenarnya Selalu gunakan perkataan, saya ni ibu tunggal Selalu cakap macam tu, alamak, lah tapi tapi tapi, tapi, tapi, tapi, tapi Saya cakap, tapi. saya kerja sendiri <laughs> Saya tak mintakan aisan eh, orang lain Malam mereka berdua ke yang sumari, oh. Kedengarlah keluhan hari Keluhan seorang penghibur Saya tak kisah perut nak cakap Saya bekerja macam rezeki sampai hari ini Alhamdulillah masih ada Sabar, sabar Kau sedih kenapa? Sedih cerita dia hal dia. Tapi sebenarnya saya nak tanya lah Tak rasa sunyi ke? Tak rasa sepi ke? Sunyi juga kadang-kadang Aku bukan Sebenarnya semua orang akan rasa macam mana Kadang-kadang kita rasa kita nak habiskan hidup kita Biarlah sampai air hayat kita sorang Kadang-kadang Kadang-kadang betul tak? Kadang-kadang kita semacam like mungkin Allah kata kita seorang Sampai saya, si saya tak, tak sunyi sebab saya ada, ada anak, saya cari kawan, mm. saya ada kerja yang saya nak mm. buat, Saya rasa saya tak insya Allah tak sunyi. Insya Allah. Insya insya Allah. Al macam Jasmine pula macam mana? I can live without man. Oh, apa? Kamu tidak paham? Kamu tidak tu pun dulu tidak kelang tu kan? Tidak <laughs> mana? <What>? Siapa? Man. Kamu tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak Oh. I'll kill you with that man. Tu dulu budak, tu kan? budak mana? <laughs> Siapa? <laughs> Siapa? Man. <laughs> <laughs> Sampai bila? Sampai bila? Oh. Sampai bila? Sampai Allah kirimkan saya seorang lelaki Imam. yang boleh... Lelaki um... ini <laughs> selalu... <laughs> saya oi. Oh, saya tak takut. Tak ah. tak takut. Tak, tak. Malunya. Malunya. Saya tak pernah takut untuk untuk berjumpa dengan sesiapa, berkenalan dengan sesiapa kan. Cuma saya kata, -kata saya tak nak menaruh harapan yang tinggi sebab takut nanti kecewa. Benar. Ya, katakan tak pernah tak, tak ada mengalami. Saya dah panjang lebur suka suatu tak bela anak tu katakan -kata, tak pernah alami a uh, Okay. Saya itu. memang tak nafikan Awal-awalnya memang agak sukar agak Sebab saya ni dulu hidup saya memang bergantung kepada lelaki Memang oh. saya oh. Semua saya tak buat Saya tak pandai buat So bila dah belajar hidup sendiri tu Saya rasa agak sukar Tetapi saya bersyukur pada Allah Allah kuningkan sempat cahaya mata Di mana anak lelaki saya dah dah matang Anak perempuan saya yang oh. sekarang Alhamdulillah anak perempuan saya yang mengendalikan hidup saya Bila kita bekerja hmm. Saya tak langsung kita boleh lupakan segala-gala yang hmm. ada dalam proses tu. Apa dia lah mungkin ini. Ah. Baju-baju kotor waktu <laughs> ni saya nak pergi cuci kat sungai. Nak pergi sungai <laughs> nak mencuci Tapi ni betul-betul ya. Saya mahu buat kambet buat topi. Inilah calon yang sesuai. Ah, oh. Oh. Tak dia tak apa calon sesuai atau tak Tapi tengok muka ni macam penakut ni. Tengok muka. Eh. Tolonglah. Oh, kameralah tengok berani tak beranilah. Ah. Jadi so, kalau kata betul nak berkahwin, ciri si lelaki tu macam mana? Uncomera lah. Criteria dia. Criteria dia macam mana? Saya tak ada lelaki. Aku tak dapat haruan lah tu. Ikan haruan lah tu. ada Tak bagi orang cerita. Kalau izah dulu lah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, cepat. Memang kadang-kadang kita minta tu macam-macam nak, nak yang terbaik. Tapi kadang Allah bagi kita adalah, dan kita kena sedar kita pun taklah gitu baik mana pun. Oh, kan? Yalah, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, dah jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, kebetulan jadi, jadi, jadi, jadi, Kak, saya takut kalau dengan dia, kakak bimbing dia pakai tongkat yang macam mana, Kak? <coughs> kalau, <coughs> boleh, kalau, boleh, biarlah, kalau boleh, biarlah kata orang tu uh, boleh menerima anak-anak saya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya faham, uh, dia faham. Daripada segi kewangan dia macam mana? Kewangan saya ni nak cakap lah, saya kaya. Oh. Asyik. Oh, Bawa Kebetulan saya miskin kebetulan ah, saya miskin. Betul. Tak ada. Jadi tak pululah lelaki yang tak tidak tidak dalam dalam tidak ada siapa cemburu kaya alhamdulillah. Kaya. alhamdulillah. Ada, tak nak nah. suka ada maksudnya tak kalau boleh biarlah lah, kita bekerja. Bekerja tak kisahlah gaji besar ke kecil tak Yang penting dia rajin, dia rajin dan dia betul-betul ikhlas nak membimbing saya sama-sama ke sugar alhamdulillah. Okey itu untuk naik di kepala dong. Kakak kalau-kalau kalau untuk adik Kak Jasmine saya nak dia jadi teman hidup saya lah. Dan saya tak suka oh. bila jadi suami, dia dah gunakan kuasa sebagai seorang suami di tempat yang salah. Salah. So, no oh, oh, nah. nah, Inilah nak okay. tanyalah sebab kamu pun dah ada pengalaman, ya? Yeah. <tap> batuk je nak? <tap> <tap> nak tanyalah <tap> kalau pesan... Aduh. Aduh Jam, betul-betul ya. <tap> Main day cepuluh sahaja kita, batuk kita. Yeah. Ya. Inilah nak tanyalah yeah. sebab kamu pun dah ada pengalaman, <coughs> ya. Nak tanya... Batuk je nak? <laughs> nak tanyalah kalau pesanan kat orang luar sana yang mungkin sedang melalui proses perpisahan. Apa kata-kata uh... semangat untuk dia? Ah, ini betul. Maka ke Motifazi ni. Eh, suara kuat, ya. Eh? <coughs> <coughs> <coughs> Saya dah off oh, mic <coughs> right dah. Saya dah telahkan dekat set tadi. <coughs> <coughs> <coughs> Tunggu <Tengah> apa suara ni? Saya tunjukkan tak tua. Oh. Ha, maksudnya bila berpisah tu kadang-kadang dia orang takut lepas ni kak, siapa pula aku nak bergantung ni. Mungkin okay, ada kata-kata motivasi pada orang luar sana mm -hmm. yang menengok. Untuk saya, siapalah saya untuk menasihatkan orang luar liza sana. Awak Lizabdullah? Kejap dia orang lupa. Tak, saya Lizabdullah. Oh. <laughs> siapalah <laughs> saya Lizabdullah untuk menasihatkan oh. orang ah. luar sana. Dan saya kena yakin, kena yakin sangat sekejap kehidupan kita ni dah diatur. Kita kena redoh dan kita kena yakin bahawa segala-galanya kita ada dia. Yeah. And... Kita sayangilah keluarga kita dulu sebelum kita menyayangi Tidak. orang lain. Oh, asyik. Ah. Malcik, minta nasihat, ini ceramah yang kau bagi. <laughs> <laughs> jang, jang, jang, Memang Pakal jadi pencaramah oh, dalam oh. lagi. Pakal nah, Kak Jasmin uh, kita macam mana? Amin. Okey, kalau kita... Ada masalah dengan kita punya perkahwinan yeah. dengan family, jangan sekali-kali kita curhat di social media. Yes. Ah, yeah? betul -betul. Curhatlah pada okay. Yang Maha Esa. Betul -betul. Kan, serahkan semuanya pada Dia dan kita kena kuat semangat kita kena uh, bergantung pada Allah bukan pada manusia. Move on, move on. Move on. Move on. Move on. Move on. Seru boleh balik, Dato? Bapa nak bayar ni? Ah, eh, eh, eh, eh, eh, bukan. Tadi kata makcik nak belanja semua kali Zara. Dia nyanyi, sedap-sedap makcik belanja. Kalau jalan, perempuan yang pasti oh, ribut gitu ya. Nah, kalau okay, betul nak bayar, bayar yang fan price. Terima kasih. Kan kita jumpa. Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, Yesalah sekali kita. Ini kami ya. tak sempatlah nak makan ah, sebab ada entertain soalan-soalan oh, ah. no, dan kampus segala. Terima kasih banyak. Yeah. Memang best sangat ah pacik-pacik kampung dia. Masih kita bagus gitu. Hati -hati Masih bagus gitu. Masih lawa gitu. Ini cuma sampai kedua ke? Ketiga, ini episode yang ini saya nggak tahu, cuy. Ya, tapi untuk uh, video kali ini saya akan coba buat tiga gitu. Hari inilah saya buat tiga gitu. <tuk> Oke, cuy. Itulah dari part yang kedua dari Kompilasi lawa uh, Warung Sepatu, cuy. Ya, yang part yang kedua saya nggak tahu. Di sini ada yang part ketiga masih sambungan dari episode ini, apa enggak gitu ya? Tapi nanti saya lihat lah, saya lihat kembali, cuy. Tapi saya biasanya lihat itu dari thumbnail. Kalau masih baju yang sama, berarti itu sambungannya, cuy. Intinya, intinya saya akan layan lagi part yang ketiga, cuy. Kalau memang kurang suka dengan video-video saya ini, atau kita mereaksi kompilasi-kompilasi lawak dari sepatu, kurang bisa komentar di bawah juga, dan jangan lupa like-nya, cuy. Karena berkat like orang, like orang dengan uh, komentar kurang, itu yang buat saya itu bersemangat. Untuk membuat video-video yang seperti ini gitu ya, video-video yang kelakar lah, atau video-video yang memberikan motivasi lah. Kau bisa komentar di bawah buat saya itu uh, untuk lebih bersemangat gitu ya. Oke cuy, nanti kita lanjut lagi yang part ketiga aja ya. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. <tik>